Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya KYT Channel. Pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan STB Fiber Home 680P yang akan saya flash lagi dengan sebuah firmware Moblet no TV ya teman-teman. Dan bagi yang baru pertama kali flashing STB ini jangan lupa untuk drivernya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya masing-masing agar nanti saat STB-nya dihubungkan dengan laptop atau PC dengan kabel USB mail-to-mail -mail, dapat terdeteksi dengan baik. Untuk flash STB HG680P ini saya menggunakan metode flash UBT atau USB Burning Tool. Langsung saja kita mulai untuk flash STB-nya kita buka USB burning toolnya kemudian kita import file IMG-nya dan kita tunggu proses checking file IMG-nya di UBT. Kemudian kita setting konfigurasinya seperti biasa kita hilangkan checklist di erase bootloader-nya.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 Dan bila sudah terhubung, tampilannya seperti ini. Kita akan setting bahasanya dulu ya teman-teman. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Punya ponsel atau tablet Android? Saya pilih tidak. Pilih jaringan Wi-Fi Anda. Teman-teman bisa langsung menghubungkan Wi-Fi-nya masing-masing. Kemudian ke langkah selanjutnya kita akan kaitkan akun Google-nya. Kemudian, setelah berhasil, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Setting lokasi, saya pilih tidak. Bantu sempurnakan Android TV, saya pilih ya. Dan untuk settingan awal firmware ini selesai ya teman-teman. Dan ini mirip seperti settingan awal di firmware untuk STB B860H versi 5. Dan inilah tampilan aplikasi-aplikasinya. di aplikasi YouTube ada dua ya teman-teman saya coba buka YouTube yang pertama minta di update aplikasinya Kemudian saya buka lagi YouTube yang satunya, ini bisa terbuka dan bisa login ya teman-teman. Saya ketikkan HRC Channel, stabil dan lancar sekali di HG680P di firmware ini. Kemudian di Google Play Store-nya tidak ada masalah ya teman-teman, bisa terbuka dan lancar. Dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba masing-masing. Dan ditambahkan sendiri, ya, teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan operasi STB-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.